Ada kabar spesial yang membanggakan juga nih Untuk kita semua Persahabatan. Perhatikan yang mana Lesti dan Bilar Di acara HIP World 2021 Masuk nominasi pasangan paling nge-HIP ya Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ini masuk nominasi pasangan paling nge nih Wow luar biasa banget Suatu kebanggaan Sebelumnya masing-masing Rizky Bilar dan Lesti Kejora Itu masuk juga nominasi Persahabat JKK ya Bilar Masuk nominasi artis paling ngehip persahabat ya Artis pria paling ngehip dia ada di artis wanita paling ngehip persahabat ya Dan tentu mereka kembali masuk nominasi pasangan Paling ngehip persahabat yang mudah-mudahan ini kita Selalu bisa membanggakan kita semua Karena persahabat lawan dari idola kita ini ada pasangan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah dan ada juga pasangan yang baru menikah Persahabat ya pasangan Tio Rian dan Ricis Ciesyo Kita buktikan kekompakan keberbaran fans sejati dari Leslar yang selalu mendukung terbaik untuk Lesti dan Kakak Rizki Pilar. Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada info penting dari Ibu Harsiwi Ahmad Bakal ada acara juga nih di Indosiar dalam acara anugerah KPI 2021 yang akan dihadirkan hari Jum'at tanggal 17 Desember live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ada kalimat gamsen yang dituliskan bersahabat ya sahabat. Sudah tahu belum kalau Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI KPU Pusat akan menggelar acara malam penganugrahan bagi para insan film Tanah Air dan Indosiar diberikan kepercayaan untuk menggelar acara anugerah KPI 2021 tersebut. Keren ya, penasaran gak akan ada siapa saja yang jadi bintang tamu nanti? Atau sudah ada yang dapat bocoran? Hehehe, nantikan terus update-nya ya, saksikan anugrah. KPI 2021 Jum'at 17 Desember 2021 Live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Wah ini juga kabar bahagia untuk kita semua persahabat ya tentu. Kita semua menunggu pasangan dari Lesti dan Rizky Bilar yang akan hadir sebagai bintang tamu di acara tersebut. Bismillah aja. Mudah-mudahan idola kita diundang di acara Indosiar Dalam acara anugerah KPI 2021 Yang akan hadir hari Jumat tanggal 17 Desember live Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar ya Dan selanjutnya ada sebuah ungkapan spesial banget ya Dari kawan pengatret nih Wah luar biasa idola kita Lesni dan Rizky Bila selalu humble, selalu Tentunya ramah dan sangat sopan banget ya Kepada setiap semua orang Masya Allah apalagi kita melihat senyum mereka berdua Yang selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia Dan tentu ini ada sebuah banyak dibanjiri komentar dan respon yang luar biasa Ya ini dari akun Neng 1933 Papa Baby L Pakai MS Glow Kalau kawan sincarnya pakai apa ya kira-kira oh. <laughs> Cute banget ya Masya Allah banget Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Ya Robbal Alamin dan ke kabar berikutnya, persahabat perhatikan juga Ini ada sebuah momen spesial, cute banget ya Ah Dapat ya dari idola kita, Masya Allah, bening banget ya <gifat> Ini juga diunggah oleh kawan potret, ripas kembali Oleh akun Lesti Bilartim, banyak tanggapan juga yang berkomentar, persahabat ya Hingga respon yang sangat positif, ya ini dari akun Instagram Almira Khairuniza Masya Allah, kau suka banget lihat mereka ngantar tamu sampai depan, berasa mimpi lihat mereka sekarang nih, kok nikah beneran? <gifat> Emang luar biasa banyak persahabat ya. Melihat idola kita ini semakin bangga, apalagi tentunya kita salvo sama yang di belakang mereka berdua si merah persahabat. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu berkah, barokah dan rezekinya selalu lancar untuk Dedek Lasni dan Kakak Rizky Bilar. Dan berikutnya juga para sahabat komentar lain Diberikan dari akun Instagram Dimiyatinam778 mengatakan Masya Allah semakin berlimpah rezekinya baby BBL Amin Yuk sama-sama doakan yang terbaik nih Untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga para ya Ada cover spesial Dari Official TV Mania Wow ini luar biasa banget para sahabat, ya, Memposting sebuah postingan foto yang tentunya ini foto bayangan dari idola kesayangan kita tuh ada pertanyaan persahabat ya siapakah best couple in real life favorit pilihan kamu tahun ini? Wah perhatikan di postingan foto ini tentu sudah ketebak ya persahabat ya itu adalah pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat di kalimat caption info foto hap 1 itu telah dimulai, ya, SBC akhir tahun 2021. TV Mania Fox dukung idola TV Mania untuk masuk nominasi di kategori Best Couple Real Life of the Year. Syarat dan ketentuan itu syaratnya harus follow sosmed TV Mania underscore ID, Instagram dan TikToknya persahabatnya like postingan ini, komen dengan format. Hashtag Bens Couple Oty, atau nama couple bagikan postingan ini di story kalian Atau tidak wajib dan ajak teman, sahabat, saudara, tetangga, pacar, gebetan atau siapapun untuk ikutan voting Contoh, Hashtag Bens Couple Oty, Leslar Boleh komen sebanyak-banyaknya tuh Sudipastikan ya postingan foto ini adalah Lesti dan Rizky Pilar. Voting tahap 1 itu dimulai 4 Desember sampai dengan 10 Desember 2021. Sudah berlaku persahabat ya. Yuk sama-sama kompak, sama-sama soli selalu mendukung yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita. Jangan lupa like dan komentarnya persahabat di postingan idola kesayangan kita.